Pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir Pasukan orang-orang kafir ini Mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah Dan punya tombak di pundaknya Itulah Zubair Benawang Maka mereka saling berkata satu-satu sama yang lain Ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum belum pecah peperangan? Dia sudah mondar mandir Jadi Pasukan Muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya, ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara, baru mereka saling menyerang. Enggak, Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir itu sudah tinggal berhadapan begini saja, Dia bolak balik, lihat-lihat mereka gitu, tunjukkan kekuatannya, mondar mandir. Ada yang melawan sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa nih? Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjuk-nunjukin keberaniannya ini. Siapa yang berani maju, saya tebas gitu. Nah, itu luar biasa gitu. Mereka bilang siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair ben Awam. Demilat, Latin itu hanya mereka gitu kan Demilat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya. Gitu kan? hadapi benar-benar di -benar, bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi, saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair, sendirian. Ini masih di belakang sahabat ini, lagi menyerang, dia sudah menyerang. Ditembus pasukan itu sampai ke ujung. Gitu kan, Kemudian dia kembali lagi. Dia kembali lagi, jadi ini kocar kacir semua musuh. Subhanallah, dalam Perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan, Justru, kemenangan didapatkan karena peran Zubair satu orang. Dia sendiri yang masuk itu.